Mungkin menjadi salah satu topik yang Anda cari, Tol Bocimi merupakan jalan tol yang menghubungkan kawasan Bogor dengan Ciawi hingga Sukabumi. Saat ini, tol Bocimi yang telah beroperasi adalah tol Bocimi Seksi 1 telah terkoneksi dengan tol Jagorawi dan jalan tol Lingkar Bogor. Anda dapat menyambung perjalanan dari kedua jalan tol tersebut jika ingin menuju Cigombong maupun Caringin melalui jalan tol Bocimi. Jika Anda melakukan perjalanan dari pusat kota Bogor atau dari kawasan kebun raya Bogor, anda dapat mengakses tol Bocimi menggunakan tol Jagorawi atau Anda dapat berkendara melalui jalan biasa hingga Ciawi. Mengutip dari laman BPJTPUPR, tol Bocimi, Bogor, Ciawi dan Sukabumi memiliki total panjang 54 km. Tol ini terdiri dari empat seksi. Tol Bocimi Seksi satu Ciawi Cigombong sebelumnya sudah beroperasi sejak Desember tahun 2018 lalu. Seksi ini memiliki panjang 15,35 km. Seksi 2 adalah ruas Cigombong-Cibadak dengan panjang 11,9 km. Menurut keterangan BPJTPUPR pada Trenasia, konstruksinya saat ini telah mencapai 77,43% dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. Seksi 3 rencananya akan membentang dari Cibadak hingga Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km. Sedangkan, Seksi 4 akan membentang dari Sukabumi Barat hingga Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km. Tol ini nantinya akan berfungsi sebagai konektivitas pendukung menuju akses pariwisata yang terkenal dengan keindahan alamnya di wilayah Jawa Barat, seperti pantai di Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, hingga ke Geopark Ciletuh. Tol ini direncanakan mampu memangkas waktu perjalanan dari 3 hingga 4 jam menjadi satu hingga 2 jam saja. Pembayaran jalan tol di seluruh Indonesia kini telah menggunakan kartu sehingga Anda harus memiliki kartu e-toll atau e-money untuk melakukan pembayaran. Pastikan saldo dalam kartu tersebut telah tercukupi. Perhitungan tarif tol dapat berubah dikarenakan ada penjumlahan sistem terbuka dan tertutup dalam satu ruas jalan tol. Dikutip dari Kumparan Bisnis, untuk perjalanan dari Simpang Susun Ciawi menuju Ciawi diterapkan tarif sebesar ini. Golongan 1, 1.500 Golongan 2, 2.500 Golongan 3, 2.500 Golongan 4, 3.000 Golongan 5, 3.500 Sementara, perjalanan dari Ciawi menuju Susun Cigombong dikenakan tarif sebesar ini. Golongan 1, 14.000 Golongan 2, 21.000 Golongan 3, 21.000 Golongan 4, 28.000 Golongan 5. Rp28.000